Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya HB Channel 10 menit itu bisa menghapal Satu halaman Lakin saya Al-miftah Tapi saya akan memberi kepada anda kuncinya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamul atammanil Akmalani ala sayyidina Wa habibina Muhammad saya sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan anda sekalian. Uh, topik topik dari ceramah ini adalah cara kreatif dalam menghafal al -Quran. Uh, pertama sekali saya ingin menanya kepada anda sekalian. هل تريدون تكونوا ناجحين متفوقين Apakah kalian ingin sukses dan istimewa, unggul, نجاح هو تحفظ الكريم Kesuksesan yang paling besar itu adalah kalau anda bisa menghafal Al-Quran. ثلاث حروف Saya akan memberikan kepada kalian sekarang tiga suruf ihfaduha jayyidan hapallah dengan baik mim lam kaf mada tusawi tusawi Ap malik S uh, mim lam kaf itu sama dengan malik raja mim lam kaf malik Malik. ay raja raja nah. hal tuhibbu an takuna raja? <laughs> apakah kalian ingin menjadi raja? <laughs> yeah. al mim mada mimnya adalah mada apa al lam limadha Lamnya adalah limada. Mengapa? Al kayfa. Kafnya adalah kaifa. Bagaimana? Hathihil kalimat wuhimma, Mada, walimada, wa kayfa. Yeah. Tiga kata ini sangat penting untuk Anda hafal, yaitu adalah mada, apa, limada kenapa dan kaifa bagaimana cara. fi hayatika turidu an fihi an proyek apapun di dalam hidup anda, rencana apapun maka anda harus menaruh tiga kata ini urid wa urid. apa yang saya inginkan dan kenapa saya menginginkan hal tersebut turidun uridu an al qur'an apa yang kalian inginkan apa yang kalian inginkan saya ingin menghafal al qur'an al qur'an Pertanyaan berikutnya adalah kenapa saya harus menghafal Al-Quran? Ada soalan mohim. Ini adalah sebuah pertanyaan yang penting. Maha Jawabuhu. Apakah jawabannya Limala akhbatul Quran. Kenapa saya harus menghafal Al-Quran? Lyesfali yoma al-Qiyamah. Agar dia memberikan syafaat kepadaku pada hari kiamat nanti. Kenapa saya harus menghafal Al-Quran? Kenapa saya harus menghafal Al-Quran? Kenapa Allah mengangkat derajatku baik di, di Kenapa saya harus menghafal Al-Quran? Kenapa saya harus menghafal Al-Quran? Kenapa Al-Quran? Kenapa saya harus menghafal Al-Quran? Kenapa al Kenapa saya harus menghafal Al-Quran? Banyak sekali jawaban yang bisa anda temukan. Pertanyaan ketiga adalah, Bagaimana caranya saya bisa menghafal Al-Quran? Apabila anda tahu cara menghafal Al-Quran dengan cara yang benar, maka menghafal Al-Quran itu menjadi suatu hal yang mudah bagi anda. الدماغ otak kita itu sebenarnya suka mendengar kata ya bukan mendengar kata tidak. ولكنك Tetapi ketika Anda mengatakan ya itu harus kata-kata itu benar-benar kuat dari hati. Allah azza wajall, Yqurulka labbiik abdi. Ketika Anda mengatakan itu ya dengan kuat, maka Allah akan mengatakan labbiik ya abdi, Aku penuhi panggilanmu, wahai hambaku. Udgul Allah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoa kepada Allah dan Anda yakin Anda akan dikabulkan. تقول, ya Rabb, القرآن, Ketika Anda mengatakan ya Allah, buatlah aku hafal Alquran. Katakan itu dengan yakin di hati Anda. Jadi saya ingin mengulang sekali lagi pertanyaan saya. ya Kalian orang-orang Depok, benar, sudah memutuskan dan ingin menghafal Al-Qur'an? Oh, masya Allah ini indah sekali. luar biasa. insyaallah, ربما في insyaallah saya tahun depan akan ke sini lagi. saya akan lihat hasilnya. insyaallah. <guluh> <tuk> Uh, agar kita ini benar-benar orang yang praktis ya, bukan ngomong doang. Saya ingin uh, tahu berikut ini. Saya ingin setiap orang al-an menaruh tangannya di otaknya, di otaknya dan menaruh satu surat baru surat jadidah surat jadidah dari Al-Quran surat yang baru surat apa aja yang anda suka taruh di otak anda sekarang dan putuskan anda akan memulai menghafalnya hari ini juga anda akan menemukan sesuatu yang mengagetkan anda akan temukan uh, satu hal yang mengagetkan apakah otak anda akan bisa menghafal dengan cara yang cepat saya akan mengajarkan kepada anda apa cara yang dilakukan agar anda bisa menghafal dengan cepat beberapa orang satu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 Uh, tadi malam ada seorang ustaz dari Tahfidz quran yang mengatakan kepada saya kita itu uh, sepanjang hari selama telat saat ya, membaca itu dalam tiga jam itu menghafal itu hanya bisa menghafal setengah halaman 3 saat, wa la, wa la illa jadi tiga jam itu hanya bisa menghafal setengah halaman sekarang setelah saya Ajarkan caranya ini Anda akan bisa menghapal Satu halaman kurang dari Seperempat jam Mungkin sebagian Anda Mungkin bisa menghapalnya hanya dalam 10 menit كلام, saya, saya tidak ini bukan hanya sekedar omongan ini benar benar nyata had uh, dan saya telah melakukan pelatihan ini uh, di beberapa penjuru dunia lebih ada sekitar 187 uh, pelatihan wadamfi arab arab Dan saya telah melakukan pelatihan ini bukan hanya di negara-negara Arab tetapi juga di negara-negara bukan Arab. Qaddamtuha nah, fi Turkiya wa di Turki, di Kanada dan beberapa negara-negara Arab. Hasilnya 10 menit itu bisa menghapal satu halaman tapi saya akan memberi kepada anda kuncinya رأسك, رأسك setelah anda membuang semua hal-hal yang negatif di otak anda maka otak anda siap untuk menghafal Uh, anda hendaklah menggunakan satu strategi yang akan saya ajarkan Yaitu adalah strategi cara menghafal dengan mengatur nafas uh, Cara bernafasnya adalah seseorang menarik nafas dari hidungnya Kemudian mengeluarkannya dari mulutnya Hakada. Ya seperti itu. Tarik nafas di hidung dan keluarkan di mulut. Tapi jangan ada suara. Nah, ayo, Boleh dicoba. Ya cara bernapas yang tenang tanpa mengeluarkan suara. Anna lahu saya mendapati bahwasanya cara bernapas seperti ini memberikan pengaruh yang sangat besar pada otak. لماذا? kenapa? al inna al Para dokter mengatakan bahwasanya pernapasan ini memasukkan oksigen ke dalam uh, badan kita, ke dalam tubuh apabila oksigen telah masuk ke dalam tubuh maka jantung akan bekerja dengan baik lalu jantung akan memompakan darahnya ke otak dan pada saat itu otak akan bekerja dengan cara yang hebat تتنفسه, Karena itu setiap tarikan nafas dan hubungan nafas yang anda lakukan otak akan bekerja dengan hebat. إذن, هي, uh, Jadi Quran uh, fit Jadi kunci rahasianya di sini adalah bagaimana cara kita bernafas. Uh, banyak orang yang bernafas tidak dengan seluruh kedua uh, rongga paru-parunya. Yeah. Huh? Yeah. No, no. uh, sebagian orang bernapas hanya dengan seperempat paru-parunya saja. Saya ingin Anda bernapas dengan sepenuh paru-paru ke... men menarik nafas dalam seperti ini agar perut Anda penuh dengan tarikan nafas itu lakin ma hiya alkayfiyatu masalahnya adalah bagaimana caranya yang benar ketika kita membaca Alqurannya itu apakah membaca sebelum bernapas atau sesudah jayidan, uh, uh, perhatikan ini dengan baik saya mungkin hanya menerangkannya dalam uh, dua minit kemudian kita akan mengakhiri uh, ceramah ini mushaf biyadi, Pertama saya akan memegang quran seperti ini. Ketika saya memperhatikan Al-Quran itu, lalu saya menarik nafas saya. Jadi saya memegang Al-Quran, melihat kepada ayat itu dan menarik nafas yang dalam. Setelah saya menarik nafas itu, lalu saya segera membaca ayat itu dengan suara yang keras. Setelah saya membaca dengan suara yang keras itu, maka itu otomatis akan masuk ke dalam otak. الدماغ, وأ... ketika dia sudah masuk ke otak saya saya akan mengulang ulangnya sekali dua kali atau mungkin tiga kali tidak lebih dari itu dalam satu menit anda akan hafal satu ayat dan ini adalah suatu hal yang luar biasa saya akan menerapkan langsung kepada anda. Saya memegang Quran seperti ini. Saya lihat ayat yang ingin saya hafal. Kemudian saya menarik nafas. Setelah itu saya memejamkan mata saya. Kemudian saya mengulang-ulang bacaan itu dalam uh, hayal saya dalam papan halayan, sayalan saya. Dengan begitulah maka pada saat tarikan nafas tadi. Dia dalam kondisi memejamkan mata mengulang-ulang saya tulis nas itu dua atau tiga kali maka setelah itu otomatis akan hafal ayat tersebut. Demikianlah semua ayat itu tidak akan lebih dari satu menit. 12 Biasanya satu halaman itu mungkin antara 10 atau 20, menit, 12 menit. Maka dengan demikian Anda bisa menghafalnya dalam tempo waktu tersebut. Bagaimana pendapat Anda? Bernafas itu adalah sebuah nikmat dari Allah. Wajibnya dan bernafas itu harus dari hidung, bukan dari mulut. Lain alanf fihi gadda fawaid tubbiyah al tenfus syaikh. Karena hidung itu mempunyai bermacam-macam faedah-faedah secara kesehatan kalau kita bernafas lewat hidung secara benar. Al tenfus bin al fum khat. Bernafas lewat mulut itu salah. Ia tidak pernah ada. Hada, jayidan, ya, jangan melakukan uh, bernapas seperti itu lihat mulut <kos> mulut untuk makan hidung itu untuk bernafas dan adalah karunia nikmat Allah bahwasanya hidung kita ini terbuka 24 jam wa <kos> Uh, dan ada satu kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang Indonesia, anal anf wasi' qalilan lidkhul oksigen kathira. Hidung-hidung orang Indonesia itu lubangnya lebih lebar katanya. Setahu saya sih lebih pesek mungkin ya. Naam, <laughs> hada <laughs> mumtaz. Hadi ni'mah kabira min Allah. Benar, ini ada sesuatu yang baik anak Allah, satu karunia, nikmat dari Allah bahwasanya lubang hidung kita lebih besar. Antum adhkia, karena itu mungkin kalian lebih pintar daripada orang-orang lain orang-orang <laughs> Indonesia itu pintar-pintar cuma mereka enggak suka ngomong orang Indonesia itu biasanya merendahkan diri soal hari ini diri Al-Quran mulai hari ini anda katakan untuk diri anda saya bernafas untuk menghafal Al-Quran setiap ayat yang ingin anda hafal maka tariklah tarikan nafas yang panjang uh, dan cara bernafas seperti ini memberikan rasa nyaman uh, yang besar bagi uh, Fisik kita Juga akan memberikan kekuatan pada otak kita Pertanyaannya Ketika kita tarik nafas Apakah disimpannya di dada atau di perut Atau langsung Langsung menghafal begitu Artinya nafas hanya sekedar Di paru-paru Kemudian kita langsung menghafalkan Anjama nata nafas Nah, okay, nah. Nah, نتنفس, يخرج, uh, yang penting itu sebenarnya adalah bagaimana cara anda menarik nafas anda sedangkan dia akan keluar sendiri bersama dengan waktu anda membacanya hakikah Nah, ya, jadi yang penting adalah tarikan nafasnya, sedangkan keluar nafasnya itu adalah ketika anda membaca ayat yang ingin dihafal tersebut. Nah, soalun Saya bertanya bagaimana mengulang ketika kita sudah hafal itu antara ayat dengan ayat dalam satu halaman kan sebagian orang ada yang membagi satu halaman itu sepertiga ada yang membagi setengah jadi sepertiga itu kan berarti sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir satu halaman itu kan ada 15 baris nah jadi ada yang begitu ada juga yang separuh-separuh kemudian yang kedua pertanyaan saya bagaimana kita mengulang ketika kita sudah hafal satu halaman kan halaman berikutnya apa itu setiap berapa halaman kita mengulangnya gitu. ya. karena ini kan yang penting kita menghafal itu ketika kita sudah hafal yang sudah dihafal tidak lupa lagi jadi kita harus mengulang lagi. Yeah. Nah, paham tuh. Syukran, syukran. la tariqa uh, mm, ba -baad. uh, pertama adalah masing-masing uh, orang itu beda-beda dia cara mengikat satu ayat ke ayat berikutnya. Apakah per Sepertiga atau setengah atau uh, langsung itu tadi per ayat per ayat per, orang orang beda beda dalam hal tersebut. Fāyi tariqatun ta'atini natiẓatun jayda fāhi syaḥiḥah. Apapun ya cara yang memberikan hasil yang baik berarti itu cara itu adalah benar. La yuqin an aqul hadhi tariqah hi syaḥiḥah wa ghairuhā ghair syaḥiḥah. Saya nggak bisa mengatakan cara ini yang benar cara itu uh, tidak benar. Baḍu nafs yarbut ayya ayya ayya wahākala asbagian uh, orang itu uh, mengikatnya menggabungkan satu ayat satu ayat satu ayat dan satu ayat berikutnya fa misalnya yaqra yahfaz al-aya al-ula thumma yahfaz al-aya al-thaniya thumma yarbith ada orang yang menghapal satu ayat kemudian ayat berikutnya baru satu ayat lagi maka ketiga-tiga ayat dia gabungkan ada yang dengan cara seperti itu thumma yahfaz al-aya ketika dia selesai membaca ayat yang ketiga dia mengulang lagi dari ayat yang pertama ada yang dengan cara seperti itu. ketika dia menghafal yang keempat kemudian dia mengulang lagi satu, dua, tiga, dan empat demikian sampai halaman, ayat hadi, halaman. Hadi wa itu adalah salah satu cara yang kuat dan bagus tetapi ada juga cara lain yang juga bagus uh, dia membagi satu halaman itu menjadi tiga bagian atau empat bagian uh, maka dia memperlakukan masing-masing bagian itu seolah-olah itu bagian, itu bagian yang tersendiri uh, cara yang pertama tadi bagus dan cara ini juga bagus الصفحة الصفحة Sekarang bagaimana cara kita menggabungkan halaman yang pertama dengan halaman yang berikutnya? ini kita harus mengetahui tiga hal. ini, ada orang yang fokusnya itu, cara penghafalnya itu fokusnya adalah pada pandangan matanya Ada juga cara orang yang berpikir itu dia mengutamakan adalah mendengarnya Ada juga sebagian orang itu cara berpikirnya itu adalah cara yang bisa dirasa Di dalam keadaan, selama 3 ayam, saya mengatakan ini dengan mengatasi Uh, saya mempunyai pelatihan yang dilakukan selama tiga hari dan saya menjelaskan hal tersebut dengan sangat rinci. Uh, jadi kita uh, saya menjelaskan di situ bagaimana dengan uh, uh, indera penglihatan, indera pendengaran dan indera perasa. Jika kau tbcarian, lekariqa, muktalafe fi al-rabt bin al-ayat yang menggunakan indera penglihatan uh, cara menggabungkan satu ayat dengan yang lain itu berbeda dengan yang menggunakan pendengaran <tuh> yang menggunakan pandangan mata dia mengikatnya itu dengan bentuk dari huruf itu <tuh> uh, uh, sementara yang mengandalkan pendengaran dia mengikat menggambungkan ayat itu dengan suara dari huruf-huruf di ayat tersebut seperti contohnya, ujung ayat dan mereka adalah mukadim. Ini وما م maka dia mengingatnya dengan bunyi muhtadin mim dengan mataluhum dengan juga awalannya mim uh, sedangkan yang dengan rasa biasanya adalah dia menghubungkannya itu dengan arti dari ayat tersebut ada uh, jawaban mutasr itu jawaban ringkasnya sedangkan di pelatihan yang dilakukan selama tiga hari dan satu harinya lima jam kita menjawab hal tersebut dengan sangat rinci saya ingin mengajarkan cara bernafas dan sesuatu yang anda kira tidak bisa itu ternyata bisa mematahkan anggapan yang mengatakan tidak bisa uh, Pikiran-pikiran negatif itu ternyata bisa. Dan apabila anda menarik nafas yang dalam sebelum membaca itu, maka anda akan dapati bahwasanya otak anda mempunyai power yang berlipat-lipat. Hari ini anda coba dan anda akan mendapatkan hasilnya anda akan merasa aneh terhadap diri anda sendiri bagaimana sekarang dia bisa menghafal apabila anda telah mendapatkan suatu quran jangan lupa untuk mendoakan aku dan mendoakan semua yang hadir ini Barakallahu wa jazakumullahu khairan Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada Anda sekalian. Demikian menundahan video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.